Timun bukan untuk menurunkan birahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kenari mania dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Aji Kenari. Kali ini kita akan membahas memilih makanan tambahan untuk kenari saya akan menjawab beberapa dari teman-teman yang bertanya pada saya Mas Haji, ini adalah... ini jenis burung apa ya? ini adalah jenis burung finch kenari termasuk jenis burung finch jenis burung finch banyak jenisnya memang rasnya pun banyak seperti spanish trembrado atau black Stroke, yang kalau kita lihat tiap hari Biasanya di rumah itu burung gereja atau burung umplit kalau lagi di sawah Ini sama jenisnya teman-teman ya Kali ini yang saya mau jelaskan adalah makanan tambahan untuk burung kenari Lalu kenapa ada makanan tambahan? Kan sudah ada makanan pokok Di habitat alamnya burung kenari ini itu adalah burung hama Sejenis burung hama yang mereka akan memakan buah-buahan dan sayur-mayur buah yang paling digemari adalah apel dan pir sayuran yang paling digemari adalah sawi yang pertama saya akan bahas adalah sawi cesim sawi cesim ini yang biasa kita kenal sawi pangsit ya teman-teman ya ya saya kalau sering beli pangsit ya sering nemuin. Ya. Sawi seperti ini, gitu. Sawi cesim atau sawi hijau, ini memiliki kalori 22,0 kalori, protein 2,30 gram, kalsium paling tinggi ya teman-teman ya. Sawi ini sangat cocok untuk peternakan Hingga 220 miligram kalsiumnya, lemak 0,30 gram dan zat besi 2 gram masih di dalam sawi ya teman-teman ya, ya ini kita ada sawi putih sawi putih memiliki kalori 21 kalori teman-teman protein 1,8 gram kalsiumnya ini hampir seperti sawi cesim teman-teman 147 miligram lumayan lah ya lemak dan besi itu 4,4 miligram masih dalam sawi teman-teman ini adalah sawi favorit yang saya rekomendasikan sawi pakcoy sawi pakcoy ini kadar airnya memang sedikit tinggi tapi uh, bisa dibuang karena kadar airnya hanya ada di bonggolnya saja sedangkan di daunnya itu sedikit kadar airnya. Apa kelebihannya, teman-teman? Sawi pakcoy ini tidak akan membuat pirahi, teman-teman. Karena sawi pakcoy ini memiliki kalori 0. Proteinnya 19 gram, kalsiumnya 7 gram. Lumayan tinggi, teman-teman ya kalsiumnya ya. Lemaknya 0. Zat besinya 3. Di sini saya merekomendasikan banget penggunaan sawi pakcoy. Karena sawi pakcoy ini yang bisa kita uh, pisahkan kadar airnya yang tinggi. Cukup di potong saja bonggolnya, yang kita berikan hanya daunnya saja. Berikutnya saya ada selada. Selada digunakan khusus untuk di musim kemarau saja ya, teman-teman ya. Karena memang dari teksturnya bener-bener dia banyak sekali airnya jadi kita aja seneng gitu kalau makan selada gitu apalagi burung kalau uh, kepanasan tuh pasti akan memakan yang kadar airnya tinggi jadi uh, untuk rekomendasi ini sangat saya rekomendasikan di cuaca panas bukan di cuaca dingin atau cuaca hujan ya teman-teman ya selada ini memiliki, memiliki uh, kadar kalori 14 kalori memiliki protein 1,4 gram memiliki lemak 0 dan memiliki karbohidrat 2 gram berikutnya saya ada timun uh, ada beberapa teman-teman yang punya persepsi timun menurunkan birahi. sebetulnya enggak juga teman-teman ya Ternyata kandungan dalam timun ini ini memiliki kalori hingga 45 kalori. Memiliki karbohidrat hingga 11 gram. Cara penggunaannya untuk timun ini dipotong dulu, teman-teman. Dua dipotong tiga atau potong empat. Ini lalu direndam. Jangan langsung diberikan. Karena timun ini mengandung getah yang nantinya akan berefek pada suara atau penggorokan dari si kenari tersebut timun sangat efektif untuk melancarkan pencernaan teman -teman. bukan untuk menurunkan birahi berikutnya saya ada jagung penggunaan jagung ini harus hati-hati teman-teman ya ini lumayan fatal ini ini bisa salah pengertiannya jika nanti langsung main kasih-kasih aja ini untuk khusus buat kenari yang masih muda atau paud. Kandungan dalam jagung Ini kalorinya hingga 366 Proteinnya 9,8 gram Lemak 7,3 gram Serat 2,2 gram Karbohidrat 9 gram berikutnya saya ada oyong ya teman-teman memang uh, oyong ini tidak memiliki lemak sangat bagus untuk burung-burung uh, yang sedang diet. gambar satu oyong ini memiliki protein 1,17 gram karbohidrat lumayan tinggi 25,5 gram dan lemak nol. penggunaannya juga Jangan sembarangan teman-teman ini dikupas dulu dia memiliki getah juga Jangan langsung diberikan ke burung kita Harus direndam juga baru bisa kita berikan ke burung kira-kira rendaman itu ya alih 10 menit lah Berikutnya saya punya brokoli teman-teman Brokoli ini sebetulnya rasanya agak-agak pahit ya kalau lagi muntah ya karena Uh, jarang sekali memang burung kenari yang mau langsung uh, makan brokoli. Biasanya uh, brokoli ini harus direndam dulu atau direbus dulu sebentar. Gak usah lama-lama, ya kena air panas aja cukup. Ini nanti bisa uh, langsung diberikan ke burung kenari. Brokoli ini kalau udah direbus, memang rasanya agak manis, gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Berikutnya saya ada wortel. Wortel ini sangat bagus juga, teman-teman, untuk burung-burung yang uh, jenisnya berwarna, seperti red factor, seperti uh, ya burung-burung yang ada warnanya lah. Karena di wortel ini kita bisa menemukan beta karoten. Nah, beta karoten itu yang bisa uh, memacu pigmen uh, warna di kenari. Dengan syarat uh, burung kenari harus mabung dulu pemberiannya. Baru bisa uh, kita berikan uh, metode portal ini. Penggunaannya itu direbus dulu, baru diberikan. Selanjutnya, saya ada apel, ya teman-teman. Ini adalah makanan favorit dan ekstra puding favorit dari burung kenari. Hamanya apel, ya. Ini semenjak ada kenari ditangkap ya apel aman kali ya enggak gitu. juga gitu ini perbedaannya adalah uh, yang merah dengan yang hijau uh, dominan yang mana teman-teman uh, kalau kenari itu senangnya sama yang merah karena mereka itu mencari buah-buahan kalau di alam liarnya itu yang berwarna dulu baru di uh, di ditotoli sama dia gitu. dimakan kalau udah merah berarti udah matang berarti ya gitu dalam apel kandungannya adalah kalori 52 protein 0,3 lemak 0,2 gram kalsium ya lumayan yaitu 6 gram berikutnya ada pir ini pun salah satu kegemarannya kegemaran dari burung-burung kenari teman -teman. ini di masa musim kawin juga nah, sangat favorit banget karena memang buahnya sedikit agak sulit dibanding apel gitu ya. pir mengandung kalori 57 kalori proteinnya 0,4 gram lemaknya 0,1 dan kalsiumnya 9 miligram itulah tadi teman-teman ya beberapa uh, rekomendasi sayuran yang uh, bisa saya uh, share ke teman-teman Mungkin nanti bisa digunakan kepada burung-burung teman-teman ya Entah sesuai dari kegunaan dan fungsi-fungsinya teman-teman ya, ya Kembali lagi bagus atau tidaknya bukan dari sayuran atau bau-buahan buah Melainkan dari burung itu sehat atau tidak Itulah tadi memilih makanan tambahan untuk kenari Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya yang berikutnya semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh